Hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collector lapangan Dan sepertinya masalah debt collector lapangan ini masih tetap menghantui teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, C, D ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Nah dan hari ini akan kita kupas tuntas satu per satu ya rilis terbaru update terbaru tentang debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Nah selain dari 102 atau mungkin lain nanti dari aplikasi-aplikasi yang kita sebutkan maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang kita bahas hari ini adalah aplikasi pinjol legal OJK. Yang ilegal sudah pasti tidak memiliki debt collector lapangan. Jadi gak perlu panik ya. Palingan yang akan kita pertaruhkan nanti dengan DC dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu hanya nama baik kita. Mereka akan permalukan kita, mereka akan menyebarkan data kita. Dan apabila hal itu nanti terjadi kepada kalian maka fix hutang di aplikasi pinjol mereka gak usah dibayar lagi. Oke udah lanjut aja deh kita pengen rilis dan kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke baik ya kita pengen ngebahas aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini mungkin sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Nah, ini ada 102 aplikasi pinjol legal OJK dan gua akan pilih ya aplikasi aplikasi apa hari ini yang mungkin banyak dipertanyakan sama teman-teman dari subscriber kita. Oke, langsung lanjut untuk di peringkat 8. Itu adalah aplikasi KTA Kilat KTA Kilat legal OJK ya. Dan apakah aplikasi KTA Kilat sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya belum. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang lalu membayar hutang. Dan di bawah aplikasi KTA Kilat ada aplikasi Kredit Pintar. Apakah aplikasi Kredit Pintar ini sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya sudah tapi hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia masih hanya untuk seputaran Jabodetabek doang kalau untuk di aplikasi kredit pintar dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi Maukes Ya banyak ya hari ini yang sedang terjebak di aplikasi pinjol mau cash ini dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran apakah aplikasi mau cash sudah memiliki debt kolektor lapangan jawabannya hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Dan masih sebagian kecil Palingan masih untuk sekitaran Jakarta saja Kemarin ada beberapa subscriber kita Yang mengaku didatangin dari debt kolektor lapangan aplikasi cash. Masih hanya untuk seputaran Jakarta Dan Jakarta pun gak jelas Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat Belum ada informasi selanjutnya Dan akan kami infokan kepada kalian Oke kita pengen lanjut lagi Untuk di peringkat ke 19 Aplikasi ada kami Nah siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi ada kami Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada kami ini Untuk aplikasi ada kami dipastikan untuk sampai dengan hari ini Belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan ya Untuk mengumpulkan uang lalu membayar hutang Dengan catatan tidak lagi gali lubang tutup lubang Lanjut ya kita pengen pilih untuk di urutan ke 23 Aplikasi Rupiah Cepat Siapa hari ini yang sedang menggunakan aplikasi Rupiah Cepat Dan apakah aplikasi Rupiah Cepat ya Sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Jawabannya untuk di aplikasi Rupiah Cepat belum memiliki debt collector lapangan Nah siapa juga yang kemarin sudah mendapatkan surat somasi dari aplikasi Rupiah Cepat Aplikasi Rupiah Cepat sudah legal OJK, belum memiliki debt kolektor lapangan dan terkait tentang surat somasi yang mereka kirimkan, OJK dan Bank Indonesia sudah menyatakan kami tidak mengurusin tentang pinjol, ya. Jadi udah bisa diambil garis besarnya dan lanjut untuk di aplikasi 36 nomor 36. Oke itu ada di aplikasi easy cash siapa hari ini yang sedang menggunakan aplikasi easy cash dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi easy cash ini aplikasi easy cash belum memiliki debt collector lapangan ya jadi masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjam yuk pinjam yuk juga belum memiliki debt collector lapangan finplus juga begitu belum punya debt collector lapangan dan uang mi uang mi juga belum memiliki debt collector lapangan lanjut kemarin ada yang nitip pertanyaan tentang aplikasi 360 kredit. siapa saja hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran untuk di aplikasi 360 kredit belum memiliki debt collector lapangan jadi masih cukup aman lanjut untuk diurutan ke-54 aplikasi cairin ya apakah aplikasi cairin memiliki debt collector lapangan jawabannya belum jadi masih punya kesempatan lanjut untuk diurutan ke-61 kemarin ada yang titip untuk aplikasi uku Apakah aplikasi uku sudah memiliki debt collector lapangan jawabannya belum Ya, jadi masih cukup aman Dan di bawahnya adalah aplikasi kredito Kadang-kadang ini subscriber kita banyak yang salah menulis Credivo atau kredito Untuk di kredito Ini pinjaman online legal OJK Dan belum memiliki debt collector lapangan Dan di bawahnya adalah aplikasi Adapundi Juga belum memiliki debt collector lapangan di urutan ke 65 adalah aplikasi modal nasional Banyak ya yang hari ini memakai aplikasi modal nasional Dan untuk di aplikasi modal nasional belum memiliki debt collector lapangan Langsung kita pilih lagi aplikasi apa hari ini yang sedang banyak digunakan ya. Oke untuk di urutan ke 85 aplikasi Indosaku Aplikasi Indosaku belum memiliki debt collector lapangan, jadi pun ke hari ini kalian masih punya kesempatan ya untuk ngumpulin uang lagi. Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Bantu Saku. Aplikasi Bantu Saku juga belum memiliki debt collector lapangan, jadi masih cukup aman. Dan di urutan ke-93 adalah aplikasi ada modal. Banyak ya hari ini yang sedang menggunakan aplikasi ada modal dan mungkin belum ma mampu melakukan pembayaran. Apakah aplikasi ada modal? Ya, sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya belum. Aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan. Lanjut untuk di urutan ke 100 ya, aplikasi Uatas. Untuk di aplikasi Uatas, ya, belum memiliki debt collector lapangan. Oke jadi itu dulu yang kita bahas untuk kalian yang pengen request request ya aplikasi apa yang tadi mungkin belum kita sebutkan nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar dan akan kita kupas tuntas lagi di video yang selanjutnya. Dan yang jelas masalah perdebatan apakah aplikasi A ini sudah ada DC lapangannya atau tidak itu tergantung lokasi dan wilayahnya. Hari ini aplikasi-aplikasi pinjol baik produk pembiayaan seperti Akulaku, Kredivo atau mungkin Home Credit atau mungkin Indodana ya. Mungkin memang sudah ada debt collector lapangannya, tapi tidak untuk di semua daerah. Makanya dari awal dari gua membangun channel YouTube ini, gua udah ngasih tahu. Kalaupun hari ini banyak yang bilang, "Bang, aplikasi A, B ini udah merata ya, debt collector lapangannya. Kalaupun merata, itu masih hanya untuk daerah tertentu saja, masih untuk di daerah kota-kota besar yang saja, di kota-kota provinsinya aja terkecuali ya mungkin kalau di luar Sumatera atau kalau di Jawa mungkin ya kalau Jakarta itu memang banyak berkantor pusatnya di Jakarta ya wajar saja dan otomatis mereka punya pekerja di sana. Nah, kalau di luar Jakarta itu kan banyak ya kan dan apalagi yang tinggal di Lampung, di Aceh, di Batam atau mungkin ya banyaklah di Kalimantan di Riau atau di daerah-daerah yang lainnya itu masih cukup jarang ditemukan ya Yang namanya debt collector lapangan dari produk pinjol ataupun mungkin pembiayaan Jadi yang terpenting hari ini kalian enggak usah ngurusin itu lagi Ya, fokus saja, ya. Terus berjalan pada koridor kita masing-masing, kumpulkan uang, lalu membayar utang, dan jangan berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol ini. Udah, itu aja yang penting. Kita harus bisa berfokus. Kalau seandainya WA dan telepon mereka mengganggu kalian hari ini, maka enggak usah dilayani lagi. Ya, jadi udah cukup jelas dan jangan panik berlebihan Oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh